Halo sahabat Halma Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mengerjakan Lab 7 Introduction to IAM. Di sini kita membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit untuk menyelesaikan Lab ini. Pada Lab ini kita akan mempelajari tentang User, Group, dan Policy di layanan AWS Identity and Access Management atau IAM. Pertama-tama kita perlu menyalakan terlebih dahulu lab dengan cara menekan tombol Start Lab. Kita tunggu hingga lab siap untuk digunakan. Setelah berwarna hijau, kita dapat mengklik tulisan AWS ini. Akan terbuka di tab baru AWS Management Console. Di sini kita melihat bahwa region kita adalah N-Virginia. Kita pilih menu service, lalu security, identity and compliance. Pilih IAM. Kemudian kita buka menu user. Di sini kita melihat ada tiga user, user 1, user 2, user 3 yang sudah dibuat untuk kita. Kita pilih user 1. Lalu kita lihat di sini bahwa tidak ada permission untuk user 1. Kemudian kita ke bagian tab group. Di sini juga tidak ada grup yang diset untuk user 1. Terus kita ke security credential. Di sini ada console password. Ini artinya user ini dapat mengakses AWS Management Console. Lalu kita ke menu user group. Kita lihat di sini sudah ada tiga grup. EC2 admin, EC2 support, dan S3 support. Kita lihat dulu yang EC2 support. Di sini kita buka tab permission dan melihat ada policy yaitu Amazon S3 read only access. Berarti grup ini memiliki manage policy yang disebut Amazon S3 read only access. Manage policy ini adalah policy bawaan yang dibuat oleh AWS atau administrator kita yang dapat diattach ke user dan IAM group. Saat policy ini di-update, nanti perubahannya segera juga diterapkan terhadap semua user dan grup yang di-attach pada policy tersebut. Kemudian kita klik Amazon isi to read only access ini. Lalu kita pilih JSON tab ini, sudah muncul. nah Policy ini menentukan action apa yang diizinkan atau ditolak untuk AWS resource tertentu. Policy menentukan action yang diizinkan atau ditolak untuk AWS resource tertentu. Policy ini memberikan permission untuk list and describe atau view information tentang Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2, Elastic Cloud Balancing, Amazon Cloud Watch, dan Amazon EC2 Auto Scaling. Jadi punya kemampuan untuk melihat resource ini tetapi tidak bisa memodify. Ini sangat ideal untuk diterapkan ke support role. Statement dalam IAM Policy memiliki struktur dasar seperti ini. Ada effect, ini berarti mengatakan permission apa yang diizinkan atau ditolak. Ada allow dan deny. Untuk action, ini berarti menentukan panggilan API yang dapat diakukan terhadap AWS Service. Kemudian, resource ini menentukan scope dari entitas yang dicakup oleh policy rule. Kalau bintang seperti ini, berarti any resource atau sumber daya apapun. Lalu, kita lanjutkan ke menu user group, kita klik. Kita lihat yang S3 support di permission tabnya, kita klik. Di sini untuk S3 Support polisinya adalah Amazon S3 Read Only Access. Kita coba buka. Di sini kita melihat bahwa polisi ini memberikan permission untuk get dan list untuk semua resource di Amazon S3. Lalu kita buka user group lagi. Untuk melihat isi to admin. Di bagian permission. Kita lihat di sini. Ini agak berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita mengenalnya itu manage policy. Kalau di sini. Ini adalah inline policy. Berarti policy yang ditetapkan hanya untuk satu user atau group. Inline policy ini biasanya digunakan untuk menerapkan permission untuk specific situation. Lalu kita lihat isi to admin policy ini. Policy ini memberikan permission untuk mendeskripsikan describe information tentang isi to instant. Dan juga ada kemampuan bisa untuk start instant dan stop instant. Jadi di lab ini kita akan bekerja dengan user dan grup ini. Kita lihat terlebih dahulu bisnis skenario-nya di mana ada sebuah tabel. Untuk user 1 nanti kita akan masukkan ke dalam grup S3 support. Dengan permissionnya read-only access to Amazon S3. Untuk user 2 nanti kita akan masukkan ke grup EC2 support. Ini berarti permissionnya read-only access to Amazon EC2. Dan untuk user 3 nanti kita akan set di dalam grup EC2 admin. Dia bisa view, start, dan stop Amazon EC2 instant. Kita akan buat seperti ini. Untuk task 2 kita akan mengerjakan skenario ini. Kita pilih user group, ini sudah tampil. Lalu pilih S3 support. Pada bagian user, kita add user. Yang ditambahkan di sini adalah user 1. Lalu kita add user. Setelah berhasil, berarti di S3 support ini ada user 1. Lalu kita ke bagian user group lagi. Untuk isi to support, kita akan set untuk user 2. Berarti kita add user 2, add user untuk isi to support. Dan yang ketiga, isi to admin, kita akan set user 3 di di situ admin ini caranya juga sama add user lalu kita set user 3 add user selanjutnya kita lanjutkan dengan task 3 kita akan sign in dan mengetes user yang tadi kita sudah set untuk grup-grup itu kita pilih dashboard kemudian di sini ada sign in URL for im user in this account kita copy saja kita copy alamat ini Kemudian membuka, kita buka di incognito window di browser kita. Untuk testing user satu kita ketik di sini usernya adalah user strip 1 dengan password. Password satu Kita sign in. Kita buka servisnya S3. Karena user ini adalah bagian dari S3 support group. Maka dia punya permission untuk melihat Amazon SD Bucket dan juga kontennya. Sekarang kita coba user ini untuk mengakses EC2. Kita buka service, lalu compute EC2. Kita buka instant. Di sini tertulis you are not authorized to perform this operation. Jadi user ini tidak punya permission untuk Amazon EC2. Sekarang kita coba logout dari bagian ini untuk melihat user 2 yang punya akses ke EC2 support. Sign out. Kita ganti ke Virginia, Kemudian ke bagian Instant. Di sini kita bisa melihat Instant. Tapi tidak bisa melakukan perubahan apapun karena aksesnya hanya read-only. Untuk user 1 tadi tidak bisa melihat Instant. Untuk user 2 kita bisa melihat Instant tapi hanya read only, jadi ketika kita ke instant state, kita coba stop instant ini kemudian kita pilih stop dia akan dibilang uh, fail, fail to stop the instant karena aksesnya hanya read only kemudian jika user 2 ini membuka S3 Maka di sini ada peringatan you don't have permission to list bucket. Tidak bisa melihat Amazon S3. Kemudian berikutnya kita sign out dari user 2 ini. Untuk mencoba user 3. kita sign in, kita ke isi to instant. Di sini kita ke menu instant. Kita bisa melihat instant yang sedang jalan. Kemudian kalau kita pilih dan kita stop instant ini, ini akan berhasil karena user ketiga ini punya permission untuk start sama stop isi tu instant. kita coba ya. nah di sini akan di stop instantnya. jadi dari sini labnya sudah berhasil lengkap dikerjakan. Bahwa user satu di-set untuk grup S3 support, permission dia hanya read-only access ke Amazon S3, sehingga ketika dia membuka Amazon EC2 tidak berhasil karena akses dia hanya untuk Amazon S3. Lalu, untuk user 2 tadi sudah dicoba, dia punya grup EC2 support dengan permission read-only access to Amazon EC2, sehingga ini juga ketika mencoba untuk men stop instant tidak berhasil karena aksesnya hanya read only akses ke isitunya. Untuk user 3 yang terakhir ini kita coba, dia adalah isitu admin sehingga kita bisa lihat bahwa dia bisa melihat isitu instant, menyalakan dan juga ini kita coba stop isitu instant. Demikianlah untuk lab ini sudah berhasil dikerjakan. Jika sudah berhasil dikerjakan, jangan lupa untuk tekan tombol end lab. Pilih yes. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.